menumbangkan dan mencoba 3 masih ada satu lagi T-Bex Asylus dan... Evo Divine Abax berhasil mendapatkan kuadra kill ya Evo Divine yang bakal join to fight Oh my god Evo Divine masih Teman dengan ngayur 11 kill, belum puas masih ada seorang Azril yang juga membidikan arah seorang Azril Azril yang ditemani delay pergerakan dari IOG Bahkan Surya berhasil mendapatkan Mr. Zero Fight Apakah masih bisa tertolong? Wow Dapatkan seorang B untuk tempatnya tempatnya bisa menubahkan lawannya Bisa 05 Berhasil mendapatkan seorang Eki Mulai maju ke arah depan Jarsi di posisi kedua Masih lengkap Jalan. 4 orang Dan Ayoji sedikit terpepet oleh zona yang bakal bergerak Dan kali ini tidak ada yang bisa memperhentikan Evo Ini dia round kelima bermuda Let's begin the game guys Let's go Ini dia pesawat juga sudah berangkat Danara observatory menuju ke arah Cap Town Dari map sisi atas Evos sepertinya akan masih aman begitu saja tapi nggak menutup kemungkinan dari arah King setelah mereka selesai dari Bruce Eye atau mungkin si biar mereka... Uh, Prematch tadi ya dimana Evos itu sebenarnya kuncinya adalah di round satu. Kalau mereka berhasil mungkin bisa ditabrak terus-terusan tapi mereka gagal dan mereka juga gak bisa ambil resiko untuk melepaskan posisi mereka yang sedang berada di top 3. Berarti kesimpulannya tabrakan di awal tidak akan terjadi lagi ya Karena di awal tadi mereka udah gagal buat nabrak Harusnya, harusnya Iya, ya, Gue setuju sih, berarti sekarang objektif mereka mungkin adalah Ya kalau bisa kejar top 1 ya Tapi kalau misalkan nggak bisa ya mungkin bermain di FVm di posisi 2 sampai keenam masih Oke okay. itu dia yang gue maksud jadi harus realistis juga ya karena kalau oh. kita memaksakan untuk mengikuti Hugo kita untuk terus nabrakin dan kita gagal dapat poin maksimal harus diingat juga Dragon Phoenix punya poin yang dekat mm -hmm. ya kan harus kita ingat juga Onic kemarin main dengan sangat bagus kalau ternyata di sini pos gak bisa maksimalin gak menutup kemungkinan posisi mereka bisa digeser posisi mereka kemungkinan besar bakalan bisa banget buat tergeser ya jadi mereka harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan seperti halnya DG yang kita tahu mereka lagi butuh poin, tapi di awal-awal di juraja posisi mereka sudah sangat terseksual karena salah satu player dari DG New sudah harus terculik oleh seorang Amerta. Mau gak mau sih, mungkin player DG bakalan coba menjauh atau mungkin geser ke sini Reva, kalau dilihat lihat itu udah sekarang dan langsung menjadi makanan yang cukup lezat juga untuk seorang Mister Home. Mr. Home dan kawan-kawan sedang membutuhkan poin untuk secure posisi ke-12. Dan dari empat round yang sudah berjalan, mereka belum mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Di lain sisi, MBR, mereka juga sedang melakukan hal yang sama. Kalau sekiranya MBR bisa numbangin RBL, MBR bisa secure posisi mereka untuk masuk di posisi 12 besar. Betul-betul, gue setuju banget sih. Karena perseturuan antara MBR dan juga DG ini masih berlangsung sampai sekarang. ya. Apalagi kita juga tahu, DG sekarang hanya tersisa dua player. Bahkan ada pergantian pemain juga yang dilakukan dari seorang... Chester yang menggantikan seorang jambul di sana. Tapi sepertinya Skybin sudah langsung ditabrak. Gak bisa kemana-mana. Langsung dicopotin. Apa Kasih you. paham, kasih paham. Datang ke rumah orang, pulang yang gak diundang. Langsung turun deh. Langsung diemotin terlebih dahulu. Tapi Rebelin Saber tiga poin eliminasi dan mereka belum selesai melakukan looting. Di daerah blue zone-nya, mereka makan waktu yang cukup banyak untuk menghabisi tiga player dari DG. Ini bisa menjadi bumerang untuk mereka karena mereka bisa aja telat untuk melakukan rotasi selanjutnya dan bisa ditatakin sama musuh ketika mereka sedang berjalan. Betul, jadi mereka harus uh, memutuskan dengan cukup cepat ya... ...setelah mereka habisin seluruh resources yang ada di Sentosa... ...mereka bisa langsung geser. Terserah sih, mau Cat Town opsinya akan ketemu dengan MBR. Sedangkan kalau misalkan pengen lewat ke arah Cinnok... ...ya mungkin bakalan ketemu dengan RRQ... ...yang sudah standby di sekitaran Mars Electric. Sementara kalau kita lihat, posisi Galaxio ini... ...udah mulai dekat nih sama tim GPX Asiles. Tapi dari Galaxio Corvus mereka kayak lebih memilih menahan... ...nungguin momen yang tepat untuk menghajar teman-teman dari GPX. Apalagi... Yes. ...dua orang juga udah mulai naik ke arah atas atap. Dan yang penting juga adalah... ...gua ngeliat gimana GPX tidak memaksakan kehendak mereka. Kita harus ingat bahwa GPX punya win rate yang cukup besar... ...ketika menghadapi teman-teman dari Rebellion Tabur di daerah Sentosa. Okay. Tapi mereka nggak mau memaksakan hal tersebut... ...dan mereka lebih bermain adaptif lagi. Betul, mereka benar-benar bermain lebih adaptif lagi. Dibuktikan dengan mereka ketiga sampai keempat player langsung ngefleng ke arah kanan untuk menghindari perseteruan di awal-awal terhadap tim Galaxio. Namun, indir juga ditugaskan sebagai orang belakang dulu untuk sementara sambil memantau pergerakan dari RBL. Tapi kalau kita lihat juga di arah-arah -ara Factory, sepertinya Aura dan RRQ akan melakukan sebuah fight juga. Wah, lu bisa lihat sepersekian detik Ombak keluar dari persembunyiannya langsung. Armornya pecah dan ada pergantian pemain kah dari RRQ? Ternyata ada Pacman yang sudah berhasil untuk dimasukkan dan menggantikan seorang uh, maybe ya. Betul, maybe menggantikan se uh, digantikan oleh seorang tapi sekarang kita juga perlu melihat aksi yang dilakukan oleh Sarah Abay terhadap salah satu klaim dari Aura itu Aim yang kita tahu punya ini yang cukup pedas. No Malah way. Oh, out. No way to run untuk Aura karena mereka sudah mulai terkikis satu persatu player. Posisinya udah keselius banget sih Bang. Ya. Di depan ada energi di belakang mereka ada GRC juga. Memaksa beberapa player yang tersisa harus segera minggir dari faktor yang cukup berbahaya Tapi kita juga perlu melihat di round sebelumnya, Mario berhasil menjadi Predator dengan 5 poin kill. dan Demiknya juga besar, 1548. Berarti kenapa dia ya, coba 6? Matchboardnya banyak juga ya, tapi kali huh? ini... Ada ses yang bakal komit karena tempat-tempat dari GRC Fight sudah mulai terasa. Jojo berhasil ditumbangkan. Ray juga menjusul di sana. Bakal coba untuk melakukan refining terlebih dahulu tapi seorang kedai bakal coba untuk kabur dan menyelamatkan posisinya dari sergapan tempat-tempat GRC. Ini udah satu keputusan yang cukup tepat sih dilakukan oleh teman-teman dari SES Alfaing. Karena posisi mereka ketika melanjutkan fight untuk berhadapan dengan JRC ini sudah sangat tidak dimungkinkan. Makanya Gede lebih memilih untuk menarik. Tapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh SES Alfaing tadi sedikit agak terlalu terburu-buru. Karena posisi jujur tadi uh, dia baru saja naik vehicle, tiba-tiba dia turun langsung disambut. Gue tahu kenapa JRC uh, sorry, gue tahu kenapa SES coba langsung melakukan pergerakan mereka ke arah factory. Karena kita ingat ya, di mil mereka gak ada ada yang melawan sama sekali di mil juga ada yang namanya pembaca zona dan kalau misalkan zona pertama sudah keluar mereka baca zona keduanya mereka tahu di mana checkpointnya dan mereka bakal coba untuk rebut komponen di sana betul betul betul tapi kalau ngerebutin komponen kayaknya imazivain akan coba direbut komponennya oleh teman-teman dari jbs bahkan seorang abak sudah mulai menerima damage cukup juga tapi masih ditahan dengan satu berang coba coba bisa untuk take down dua so, dari seorang abak Ampuh, perubahan data 3. Masuk satu lagi. Okay. Oh Tibex asli lah. Evo Divine Abax berhasil mendapatkan quad kill-nya menggunakan double barrel shotgun. Oh my god, Evo Divine. Wah, gila sih Abax sih. Boleh gua akui deh, individual skill-nya bener-bener cakep banget. Lo lihat penggunaan double barrel yang eh, dia pakai itu tuh nggak satu perso Kepala semua hilang tadi kalau gue lihat. ya dan lu harus ingat juga bahwa... Uh, ...seorang abad tadi benar-benar minim pergerakan. Tapi fight sudah terjadi. Sesal faing yang aja tersisa sendiri wow. kali ini berhasil... ...untuk menghidupkan teman-teman kembali. Empat orang sudah berhasil untuk dibawa oleh seorang gedai. ya ya ya, ya. Ini harganya cukup mahal sih. Berhasil dibayarkan oleh seorang gedai. Walaupun gedai kita tahu dari uh, segi resources emang nggak terlalu banyak. Tapi... Nyawa dia itu ditukar sama tiga player lainnya. Jadi paling enggak masih ada nafas yang cukup lega untuk tim dari ses apa itu sendiri. Tapi masalahnya adalah MBR bakalan berhadapan dengan tim Rebellion yang sudah sampai di sekitaran Mas Electric. Mereka nggak boleh fight terlalu lama karena posisi mereka juga ada di luar zona, Bang Skyla. Jadi terjadi sebuah poaching ya, kalau kita lihat di sini yang di poaching tapi supporternya. Tadi ya Bang Fayat ada di sebelah infospoem. Sekali ini Bang Yatnya ada di daerah SESMOMS. Wow, bakal menjadi cukup panas sekali ini nampaknya. 8 poin eliminasi telah dikumpulkan oleh RRQ Kazu. Wah, ini sih kalau kita ngomongin RRQ Kazu sebenarnya skemanya nggak jauh beda dengan game pertama ya. Mereka hinggap di atas Factory, mereka juga masih ada di sana sampai ingin mencoba. Uh, menjaga beberapa posisi yang kemungkinan besar tim hey. itu bakalan datang ke sana. Eh hey, tolong dikondisikan ya, dikondisikan. Ini jangan tempuk-tempukan ada apa yang ini. Wey. Tenang, tenang, Wey. Tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Tetap dikondisikan dan maybe harus keluar. pac mulai masuk. Ini artinya RRQ Kazu ingin bertahan lebih lagi. RRQ sih udah pas banget sih dengan strategi seperti ini. Karena kita tahu ya, kalau kita ngomongin RRQ Kazu ...mereka tuh punya defense mekanisme yang cukup bagus. Di kalah hari mereka punya Ravenery... ...dan sekarang kalau kita lihat di sisi lain... ...ternyata Aura Ignite juga harus pulang di posisi yang ke-11. Oh my God, RRQ masih ada juga... Beberapa pemain yang hinggap di atas factory sambil menunggu pergerakan-pergerakan yang mungkin akan dilakukan. Sementara kalau kita lihat ada RB yang kemudian besar bakalan sedikit agak kesulitan untuk berhadapan dengan satu tim yang ada di sebuah rotasi yang sama. Kemungkinan besar atau mungkin RRQ. Iya dan sudah mulai terdengar sorak sorang -sorai dari kedua tim mulai panas studio panas. kita. Dan sudah bisa terasa bagaimana tensi dari kedua tim yang sedang panas-panas dan ramai-ramainya buset ini bener-bener ramai banget kalau dilihat yang kiri dari teman-teman ipos yang di sini ses buset dah tapi kita juga perlu melihat zona berikutnya mungkin akan bergeser lagi kah karena kalau kita ngomongin RRQ mereka biasanya masih akan standby di sana selama zona tidak bergerak jauh dari arah mereka tapi beberapa tembakan juga sempat dilepaskan sama halnya dengan yang ada di hangar galaxio yang kemungkinan besar bakalan coba merite komponen yang sudah digapi oleh IOG, mereka bakal coba cicil satu persatu dari arah kejauhan dan that's it, zona ada di pihak Evos Divine. Zona berada di pihak Evos Divine. Apakah mereka bisa memanfaatkan yang namanya satu chance di mana mereka punya kesempatan untuk mengejar dan mempersempit perbedaan poin. Kita bisa dengar dari sebelah kanan terdengar serakan juara baru, juara, juara baru. baru. Sebelah kiri coba kita dengar dulu nih Man. Yang sebelah kiri sih bilangnya uh, mungkin pengen coba menumbangkan mereka tapi kita lihat aja seperti apa nantinya ya. Yes, Dan kita dia. back to the game. Masih ada IOG yang pengen coba untuk mempertahankan kompon yang mereka punya meskipun Galaxio mencoba untuk meneteknya. Jafra dari arah atas juga sudah standby dengan AC 80-nya untuk siap menikam siapapun yang hadir di depan mata seorang Jafra sementara NBR. Kalau kita lihat akan coba kontes dengan tim Kings di mana ada mencoba melakukan satu tembakan tiara depan, dapatkan kas salah satu player tapi sepertinya masih ditahan. bahkan satu player berhasil ditumbangkan. Ka juga harus terculik. Masih ada Rehan dan juga Dix yang mencoba untuk bertahan. Tapi sebenarnya ini akan menjadi sulit buat mereka. Karena dari segi posisi mereka hanya tersisa dua player aja. Dan pergerakan dari kedua tim kemungkinan besar akan bisa menjadi teparti dari arah invasifan yang standby di sekitaran labirin Bang saya. Masih coba untuk bertahan tapi Kings hanya menyisakan dua orang. Sementara lawannya masih cukup lengkap. Apakah kali ini Kings bisa berbicara banyak? Karena RRG sendiri sudah mulai di pick off dua orang di daerah Factory, Legalot sudah berhasil untuk ditumbangkan Razor dan juga seorang Abai hanya tersisa dua orang. Iya, iya, iya, iya. Ini RRG padahal mereka lagi defense bisa tiba-tiba udah tersisa dua orang aja. Tapi, ada juga Ray dengan satu snipernya berasa mendalam bidik juga seorang Reva. Reva sudah terculik, Chester sedikit agak kebingungan, bahkan dari seorang Siro. Bakal coba menambahkan beberapa pelurunya ke arah depan. Siro sudah harus kehilangan face tapi dia belum minyak karena masih memiliki beberapa. Inhaler yang masih sempat untuk dia hirup. Satu tembakan, Chester berhasil turun down. Bahkan Mr. Holmes sebenarnya sudah tinggi angka terselamat yang kah. Mr. kenok. Tapi tenang, masih ada Amerta yang siap senantiasa untuk membackup. Tapi masanya adalah ses Alpha Inc. Hanya tersisa dua player aja Bang Skyla. Dua, dua kan? player aja bahkan satu orang karena Abai berhasil mendapatkan seorang bara, Menyisakan seorang Ray yang harus bertahan dia antara dua tim yang sedang bersih tegang buset ini bener-bener tegang banget ya posisinya di Factory gak dapat zona tapi masih lumayan banyak banget penumpukan yang terjadi sementara kalau lu liat di tengah-tengah zona di labirin Evos Divine adem ayam aja mereka kayak cuek ada perang di Factory ada perang di rumah labirin bagian bawah mereka diem aja gak mau terlalu bergerak terlalu banyak mereka lebih bermain untuk objektif sementara RRQ dan juga IVR dari Salam Aldo sudah harus mulai tertumbangkan masih ada WNZ masih akan mempunyai perlawanan satu player di knockdown juga rehasil Tuh, wah, resa... wow。sayang banget, kenapa Rehatnya turun, tapi apa-apa kali ini bakal ada moment of reset dimana Rehat mulai masuk ke arah depan lagi dan akhirnya DG harus membagi sadar dan juga menyusul Rehat untuk melakukan satu fightnya dan akhirnya MBR masih cukup lengkap 4 orang sementara Rehat sudah benar-benar kesulitan untuk melawan 3 orang sekaligus dan Kings terpeleset dan akhirnya MBR memenangkan fightnya Kings tadi udah nggak bisa kemana-mana juga sih, tapi masalahnya sekarang buat MBR adalah mereka meskipun sudah berhasil membawa out tim Kings, mereka harus buru-buru masuk dalam... Oh my god, what Mas Alpha Ing! Salah di Harus pulang di posisi ke delapan. Oh my God. Dan akhirnya RBL dengan pator yang tersisa... ...mereka masih harus menghadapi tempat-tempat dari RRQ Yukazu. Ya, ya, ya. RRQ Yukazu yang sekarang masih sangat kesulitan... ...bakalan coba dihadapkan dengan tim GRC. Yang lebih konsisten sudah ada di agar Mencoba melakukan satu tembakan dengan jump shoot... ...tapi sayangnya tidak mengenai siapapun. Lemparan satu gedit membuat seorang backman pun harus terciduk. Masih ada Razor dan juga Abai. Tapi seperti pac harus berubahkan lagi. Siro memperintai dengan satu ke arah depan. Abai yang udah lumayan sekarang. Tapi Abai masih bisa melindung. Sementara kalau kita ngomongin Amerta. Amerta dengan sesakian karirnya bakal coba menembak ke arah depan. Dan membuat dalam super posisi selain itu pulangkan di posis 7 Masih ada Siro yang bisa kemana-mana. Abai Rampisan juga ada pulangkan di posis ke-6. Masih ada JRC yang sepertinya akan coba bertarung. Ya, dan JRC masih cukup lengkap empat orang. Di mana tembakan juga sendiri dirasakan oleh seorang JRC Mario. Yang sudah berhasil di-take down. Bahkan Siro dengan cukup sekarang sudah berhasil untuk di-revive. selangkah so, wow. katana ada orang. Sebelah kiri juga ada orang tapi heyu masih cukup bertahan sampai akhirnya ditumbangkan oleh satu tembakan lontar dari seorang Leaf. Sementara Mr. Oh, masih uh. coba untuk melakukan satu predict Ada satu respon glow yang sangat baik bisa kita lihat tapi sayangnya Surya dari kejauhan. Ada Evos tiba yang bakal join to fight. Oh my god, Evos Divine masih dengan nyayur 11 skill belum puas. Masih ada seorang guys juga membidik ke arah seorang Azril. Azrilnya ditembakin tapi sepertinya masih ada gol yang cukup kuat sehingga masih bertahan dan sekarang Evos bakalan coba balik ke kandangnya yang ada di akan ada satu lemparan grid mengacur global untuk menilai pergerakan dari IOG bahkan Surya berhasil mendapatkan Mister 05 apakah masih bisa tertolong? Wow! Sampaiwan! Dapatkan seorang Ben! masih akan dilempar untuk kesian kalinya lemparan ketiga masih akan dicoba tapi sampai IOG masih bertambahkan di sisi lain ARQ pulang di posisi keempat yes dan kali ini Jafra, bahkan cuma untuk melakukan satu medikasi untuk temannya tapi ternyata tidak cukup buat karena Bion masih bisa menumbangkan lawannya bisa di sudah dan mendapatkan seorang Eki mulai maju kanan depan JRC di posisi kedua masih yang lengkap empat orang dan IOG sedikit terpepet oleh zona yang bakal bergerak dan kali ini tidak ada yang bisa memperhentikan Emotify dan kail wedoknas harus tumbang di posisi kedua Buya, por, Ivo, Diva.